Selamat berjumpa dalam program Inspirasi Keluarga Serial Jalan-jalan Keluarga Jarot keluarga bahagia yang pergi keliling dunia dan dimanapun berada mencari makna untuk dijadikan nilai-nilai keluarga. Dan nilainya dibagikan untuk sesama pemirsa program Inspirasi ini. Kali ini saya berada di teras rumah saya, ditemani dengan aneka hewan piaraan yang suaranya di soundtrack menjadikan suasana alami tapi saya mau bercerita ketika kami sekeluarga pergi ke Melbourne tapi inspirasi kali ini bukan yang keluarga tapi yang couples, karena ketika kami Pergi sekeluarga, kami sering ada free time. Anak-anak boleh pergi mencari apa yang mereka suka, dan kami, suami istri, berdua menikmati kebersamaan, pacaran lagi, atau dating suami dan istri. Saya suka kota Melbourne karena kotanya unik, masih ada kereta yang dengan rel kereta apinya di atas tanah, ya, kalau di Sydney atau di kota yang lain, ya, di Singapura itu kan MRT, ya. Tapi kalau di Melbourne, itu kereta-keretanya ini, kalau yang namanya City Circle gitu ya, itu look nya itu gratis. Pokoknya ada naik di situ, turun di mana asal, asal jangan keluar dari loopnya ya. Bawa peta gitu, sudah tahu bahwa oh ini nomor ini, nomor ini, ini masih yang city circle itu gratis. Sama juga di sini ada MRT yang circle-nya free gitu ya. Itu satu hal yang unik. Terus ada sungai yang besar membelah kota, yaitu wilayah kawasan namanya South Bank, kanan kirinya ada hotel, apartemen, ada kasino, ada macam-macam ya. Tapi kami nggak masuk kasino ngapain gitu ya. Ya di kafe-kafe di sekitar pinggir sungai itu wah, indah sekali maksudnya nuansanya berbeda karena memang ya Indonesia dan di luar negeri atau antar negara punya suasana masing-masing. Dan yang saya suka dari Melbourne juga banyak sekali taman di kota itu. Yang cukup besar adalah Botanical Botani Garden itu besar sekali dimana kami juga sekeluarga dengan toga masing-masing uh, foto di situ. Tapi dalam episode kali ini saya mau menceritakan bahwa di Melbourne saya dan istri betul-betul menikmati kebersamaan berdua gitu ya. Sekaligus <laughs> bikin video klip. <laughs> <laughs> makanya ada dokumentasinya ya menjadi insert program ini karena kami di wilayah shot di pinggir sungai ngobrol berdua shooting ya jalan berdua direkam ya, jadi memang kemana pergi bawanya uh, kamera dan sekarang canggih ya dengan kamera yang kecil seperti gopro atau bahkan dengan gadget aja dengan dengan hp tapi uh, full hd bahkan 4k yang layak untuk uh, standar uh, broadcast dijamin pasti fokus dan tajam sekali sehingga tidak perlu dengan kamera yang besar bawa kru gitu ya wah narsis amat suami istri berdua kemana-mana bawa kru gitu enggak tapi sebenarnya dengan alat yang sederhana dengan tripod kecil dengan gadget, sebutnya gadget karena kamera yang seukuran GoPro pun gitu ya sekarang ada Pro, ada GoPro ada Osmo ya itu kecil-kecil yang yang yang bisa dikantongin pasang tripod kecil udah bisa mengambil dokumentasi kami lakukan itu juga selain sekeluarga sebagai dokumen keluarga juga ketika suami istri gitu ya tapi tentu nggak melulu gituan terus gitu ya pergi ke suatu tempat tempatnya bagus sama sama istri rekam yuk. Oke rekam ya kan rekaman paling coba coba 30 detik gitu. bikin klipnya satu menit ya, habis itu ya ngobrol bermanit-manit ya pindah tempat lagi tempat bagus lagi <laughs> rekam ya ayo rekam menurut saya sih gitu kita di keluarga yang unik gitu ya keliling ke seluruh dunia ada rekamannya tapi kita sehati gitu ya banyak-banyak suami istri kan ah ngapain narsis gitu ya jadi akhirnya istri, istri atau suami yang mejeng sendiri narsis sendiri. Kita membangun kebersamaan ya. Nah walaupun tadinya juga nggak begitu ya. Tadinya hanya saya yang narsis kemana bergi foto, upload istri saya nggak suka. Tapi menikah itu adalah menyesuaikan diri. Menikah itu menjadi teman hidup bagi hal yang utama kehidupan pasangan. Nah saya kan coach motivator inspirator bikin program untuk televisi dan lain-lain yang akhirnya ya istri saya menyesuaikan diri ya untuk mau tahu ampil bersama karena maksud saya wah, memperagakan kemesraan lalu pakai figuran <laughs> berarti orang bisa ngomong Loh, itu kan buat istrinya. <laughs> mana bisa ya keteladanan gak bisa pakai figuran ya inilah hidup kami gitu ya yang menjadi contoh memang sehari-harinya demikian makanya akhirnya ya istri saya pun menyesuaikan diri dengan gaya hidup saya yang suka berbagi dan juga dalam arti tampil itu tidak malu. Kenapa malu kan untuk berbagi kehidupan gitu ya. Ketika mejengnya bawa tas mahal yang ngompet miliaran itu Indonesia lagi susah banyak orang susah mau mejeng-mejeng gitu ya. Taruh di rumah juga ngapain? Masa punya barang mewah ditaruh di rumah ya udah nggak usah punya deh gitu ya. Kita mejengnya gitu ya itu untuk sesuatu yang bermakna dalam kerangka berbagi kehidupan. Tapi selain itu memang ya dalam rangka kita sendiri pengen hidup bahagia dan cara bahagia itu adalah kalau kita menjadi teman hidup antara suami dan istri, sehingga bisa menjalani kehidupan itu bersama-sama sehingga gak perlu mencari teman yang lain untuk menjalani kehidupan, punya istri, pergi sama orang lain tur sama orang lain, kuliner sama orang lain lalu istri itu jadi apa gitu ya bukan teman hidup, nah karena itu mari kita membangun kehidupan bersama di dalam pernikahan itu dengan menjadi teman hidup, menyediakan waktu untuk bersama-sama dan punya kesediaan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup pasangan itulah inspirasi hari ini sampai jumpa di episode selanjutnya salam bahagia, luar biasa